Bapak, Ibu yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, Salom, selamat pagi. Puji syukur patut kita naikkan di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus, jika pada pagi hari ini kita semua bisa bersekutu bersama secara online dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tidak lupa kami mengucapkan salam patunggilan. Kami juga mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Kota Baru, Rio Rejo Ada beberapa penekanan warta yang kami sampaikan di awal ibadah ini yaitu untuk ibadah persekutuan doa dan ibadah berayat sampai saat ini masih dilakukan melalui media audio. Bahasa pengantar kebaktian pagi ini adalah bahasa Indonesia. Kita akan, mencoba kebakti, kita akan mencoba kebaktian minggu secara langsung di gereja tatap muka pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 dengan frekuensi pelayanan sebanyak dua kali, yaitu pagi pukul 06 dan sore pukul 17.00. Dengan bahasa Indonesia, kalian kidung jemaat. Hal-hal yang berkaitan dengan kepanitiaan, Masa Raya Paskah, Unduh-Unduh, dan Kespel akan disampaikan lebih lanjut oleh panitia terkait melalui grup WA Jemaat. Hal-hal lain mohon disimak di warta jemaat yang diedarkan oleh pengurus kelompok masing-masing. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah pagi ini. Untuk itu jemaat kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita mulai ibadah pagi ini dengan menaikan pujian dari Kidung Jemaat 89 bait yang pertama. Hmm. Selamat pagi saudaraku sekalian. Baiklah sekarang, mari kita satukan hati, kita menghampiri Tuhan dan mengerahkan sukacita kebaktian pada saat ini kepadanya. Kita mengambil saat teduh. Ungkapan syukur yang kami alami dan lakukan melalui kebaktian pagi hari ini Sepenuhnya kami serahkan di dalam pimpinan kuasa dan kasih Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Allah yang kasih Tanya kekal, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan segenap karya tangannya. Kidung Pak Samuan Jawi kita pujikan nomor 89-3. Sekalian salam damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih, melandasi sukacita kita pada pagi hari ini. Marilah sejenak kita terima bagian dari kesaksian. Kitab Yeskiel pasal 34, Yeskiel pasal 34, saya bacakan untuk penjenengan semua, ayat 15 dan 16. Yeskiel pasal 34, ayat 15 dan 16, yang demikian. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudaraku sekalian, sungguh kita berbahagia bahwa kesaksian yang diungkap dalam bagian kesaksian kitab Yeskiel juga menjadi kesaksian bahkan pernyataan yang ditujukan kepada kita selaku umat dan domba gembalaan Tuhan. Marilah saudara-saudara kita sambut dengan sukacita kesaksian tadi kita kembali memuji Tuhan melalui Kidung Pasaman Jawi nomor 87, Bait 1. Sekarang kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan penyertaan yang Tuhan lakukan dengan menganugerai kami kecukupan untuk beragam kebutuhan hidup kami sehari-hari. Melalui bermacam aktivitas kegiatan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan menjadikannya sarana bagi kami sekalian, mendapati anugerah berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, kalau pada saat ini kami Tuhan satukan di dalam persekutuan kebaktian minggu pagi ini, Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak, biarlah segala bentuk ucapan syukur yang kami siapkan, bahkan kami nyatakan di sepanjang kebaktian kami pagi hari ini, benar-benar seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak, kami mengundang kehadiran Tuhan untuk menguasai hati, pikiran, dan hidup kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang kami lakukan, berkenan bagi Tuhan. Lebih dari itu, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan, anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Ya Bapa, ajar kami, arahkan kami, mampukan kami, untuk meneruskan anugerah itu juga bagi sesama kami. Ya Bapak, inilah kami, inilah doa syukur dan ungkapan serta keberadaan kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku sekalian, berita anugerah yang dinyatakan kepada kita pagi hari ini, marilah kita jadikan sebagai petunjuk bagi kehidupan baru kita. Yesaya pasal 41 ayat 13 mengatakan demikian, Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita mengamini kesaksian ini dengan bersama-sama mengungkapkan membaharui keyakinan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bersama umat percaya di bumi ini, mari kita ucapkan pengakuan iman kita yang demikian. Pengakuan Iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik, Langit, dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang, yang dikandung daripada Roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sudah saatnya kita membaca Kitab Suci dan merenungkannya. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan Kitab Suci, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di dalam Kerajaan Surga Yang Mulia, puji syukur Tuhan atas anugerah-Mu Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami hikmat yang luar biasa Tuhan. Ya Allah, kini kami akan membaca firman kebenaran-Mu Tuhan dan terangi hati kami, terangi pikiran kami. Kiranya apa yang kami baca, kami renungkan, kami resapi, bahkan kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari kami juga berdoa untuk hambamu yang akan memberikan renungan dari firman kebenaranmu Tuhan yaitu Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiyarto STH keringat Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmat dan urapi dengan roh Kudus Mu Tuhan kiranya apa yang diucapkan dan hikmat yang terucap Tuhan, itu adalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan semua Tuhan di tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 10, ayat yang ke-11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upaan,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 Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku, dan aku mengenal bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga,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 Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menyanyikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 189 bait yang pertama. pagi dan shalom saudara-saudara sidang jemaat tema atau judul renungan kita pagi hari ini adalah kenalilah gembala hidupmu kenalilah gembala hidupmu bapak ibu serta saudara sekalian yang kekasih ada sedikit cerita dari tanah seberang, dari tanah batak. Di dua daerah, sebutlah di perbatasan Kabupaten Karu dan Simalungun, nah, di sana ada hewan yang namanya babi. panggilan atau sebutan, atau ketika seseorang memanggil e, hewan ini dan ia ingin hewan itu mendengar, kemudian me menghampirinya untuk makan karena yang memanggil tadi membawa makanan, Nama atau sebutan yang mereka gunakan antara kepada kawanan babi, hewan babi yang ada di Karu dan Simalungun ternyata berbeda. Nah, orang Karo memanggil makan babinya dengan sebutan atau dengan meneriakkan Juluan, duana, duana. Nah, berbeda dengan yang disebutkan oleh orang Simalungun. Mereka ketika memanggil ternak babi yang dipeliharanya dipanggil untuk makan dengan sebutan jahiri. Jahiri, ya saudara-saudara, mereka memang sama-sama hewan babi. Tetapi ketika ada suara duana, maka bukan babi milik orang Simalungun yang datang, tetapi babi milik orang Karung. Demikian juga sebaliknya, ketika mendengar panggilan Jahiri maka yang datang babi milik Orang Simalungun dan bukan babi milik Orang Karu. Pertanyaan kecilnya, mengapa mereka, mengapa babi-babi piaraan -babi itu bisa membedakan suara panggilan untuk makan mereka? Tentu jawabannya sederhana bahwa babi-babi itu tahu mereka mengenal suara panggilan tuannya, mereka mengenal suara panggilan pemilik yang memeliharanya, sehingga masing-masing datang dan menyantap makanan yang disediakan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, ada hal yang sangat menarik, bahkan dapat kita petik dari ilustrasi tadi. Bahwa melalui gambaran ini mengajak saya dan penjenengan sekalian, yaitu banyak yang memanggil kita di dalam kehidupan ini, mereka memberikan begitu banyak tawaran, bahkan tawaran yang menggiurkan, tawaran yang menarik perhatian kita, agar tergiur untuk mengalami masa depan cerah menurut versi mereka. Nah, menghadapi suara yang seperti itu, bahkan suara-suara tawaran-tawaran yang menggiurkan seperti itu, saya dan penyelidikan diingatkan untuk hanya Mendengarkan suara Yesus yang telah kita kenal dan dengarkan, sebagaimana yang dilakukan oleh babi-babi tadi, artinya kalau hewan babi saja dapat mengenal tuannya, hafal dengan suara tuannya, hafal dengan suara yang memeliharanya, yang menyediakan makanannya yang melindunginya dari bermacam bentuk bencana atau ancaman, tentu lebih lagi saya dan penjeningan selaku manusia, selaku umat yang dipilih dan digembalakan oleh Tuhan Allah sendiri. Demikian juga saudara-saudara melalui bagian dari kesaksian Alkitab kita pagi hari ini, kepada kita diingatkan setidaknya ada dua hal. Yang pertama, kesaksian Alkitab kita mengajak kita semua untuk benar-benar membuktikan bahwa Yesuslah gembala yang sesungguhnya. Yesuslah gembala satu-satunya di dalam hidup kita. Itu yang harus kita buktikan di dalam kehidupan kita sebab kita sadar atau tidak ada banyak hal yang dapat menjerumuskan kita membuatnya sebagai gembala di dalam hidup kita. Maksudnya saudara-saudara bahwa seseorang dapat terjerumus menempatkan pekerjaan, atau kekayaan, atau kekuasaan menjadi gembala dalam hidupnya dan bukannya sosok Tuhan yang Yesus yang jelas-jelas telah dikenalkan, dikenalnya menjadi tuntunan, menjadi panutan di sepanjang hidupnya. Mungkin hal yang kita jadikan gembala itu adalah sesuatu yang kita anggap, yang kita rasa dapat memberi apa yang kita harapkan. Tetapi ada catatan khusus yang patut kita perhatikan, yang patut kita hayati di sepanjang kehidupan kita. Dapatkah mereka memberi apa yang benar-benar menjadi kebutuhan prinsip kita? Apakah mereka benar-benar baik dan tulus dalam mengasihi kita? Apakah mereka benar-benar mau berkorban tanpa pamrih untuk kita yang katanya sebagai gembalaannya? Ibu, Bapak, dan Saudaraku sekalian, Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala sejati bagi hidup dan kehidupan kita. Sebagai gembala yang baik, Dia bersedia bahkan telah mati dan bangkit agar kita sebagai domba-domba yang dikasihnya selamat, agar kita tidak binasa, agar kita memperoleh kehidupan yang penuh bahagia, yakni kehidupan kekal. Sebagai gembala yang sejati, Yesus mengetahui semua bentuk maupun jenis-jenis ancaman, bentuk dan jenis-jenis musuh yang ada di depan kita. Dan jangan lupa, bahkan jangan pernah kita lupa, bahwa Dia pasti menolong kita. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu bagaimana kita harus menyiapkan diri atau memperlakukan diri sebagai domba, sehingga Yesus sungguh-sungguh menjadi gembala kita yang baik, menjadi gembala kita yang sejati. Saudaraku sekalian, menyiapkan diri atau memperlakukan diri sebagai domba, setidaknya ada empat hal yang patut kita lakukan jadikanlah diri kita sebagai domba yang patuh dan bukan sebagai domba yang bengal. Berserah dirilah kepadanya, sebab dialah yang mengetahui segala sesuatu, baik yang ada di belakang maupun yang ada di depan kita. Mintalah kepadanya petunjuk dalam menghadapi banyak pilihan dalam kehidupan ini agar kita benar-benar tahu mana yang baik, mana yang harus kita pilih, dan kita lakukan. Tetap percayalah kepada Tuhan, meskipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, salah satu tanda bahwa kita mengenal gembala yang benar yakni Tuhan Yesus adalah kita patuh kepada firman dan ajarannya. Selamat menghayati keberadaan, tuntunan, pimpinan, lindungan, penyertaan bahkan berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Sang Gembala Agung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita amini perenungan ini dengan kembali memuji Tuhan. Gitung Pasamuan Jawi nomor 189 bait 3. Saudara-saudara, sekarang marilah kita masuki doa syafaat. Makasih di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk renungan yang Tuhan berikan kesempatannya kepada kami pagi hari ini. Bapak terima kasih atas segala bentuk penyertaan Penggembalaan yang Tuhan lakukan bagi kami segenap umat, segenap domba gembalaan, mampukan kami untuk senantiasa patuh, untuk senantiasa berserah, untuk senantiasa mengandalkan petunjuk kepada Tuhan sehingga keyakinan kami kepada Tuhan tidak akan pernah luntur, bahkan tidak akan pernah dikalahkan oleh apapun bentuk tawaran di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk berkat yang Tuhan percayakan agar kami kelola di dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus bagi kami, bagi saudara-saudara kami, segenap warga Gereja Kristen Jawiwetan, jemaat Kota Baru Priyorejo. Pimpin kami semua, kuasai kami, arahkan kami untuk sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan yang setia. Senantiasa menyatakan kesaksian tentang keberadaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ya untuk semua bentuk pergumulan yang muncul yang kami hadapi, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan di lingkup tugas dan pekerjaan, bahkan dimanapun, Tuhan Anugerai kami kemampuan untuk dapat menyikapinya dengan baik, dengan benar, dengan bijaksana, seperti yang Tuhan kehendaki. Bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, yang kami tidak mengetahuinya satu persatu, Bapak di antara mereka ada yang sedang sakit kuasai mereka, berkati setiap upaya yang terjadi, anugerai kekuatan, kesembuhan, kesehatan, pulihkanlah jiwa dan raganya, sehingga mereka dapat bersama-sama dengan kami menyatakan kebaktian di segala tempat dan waktu. Tuhan Allah Bapa. Kami juga menyerahkan saudara dan anak-anak kami yang hari-hari hari ini sedang menghadapi ujian di lingkungan sekolah atau bangku pendidikan. Bapak anugerahi terang di dalam hati dan pikiran mereka, berkati semua bentuk persiapan, semua bentuk pelajaran yang mereka hayati, mampukan mereka untuk mengalami pelajaran maupun pendidikan yang mereka dapati dengan sebaik-baiknya. Kami yakin Tuhan memakai mereka, Tuhan menganugerahkan mereka masa depan yang cerah, dan biarlah setiap yang mereka rancang dan lakukan Senantiasa hanya bagi kemuliaan Tuhan. Begitu juga bagi kami, bagi setiap orang tua yang Tuhan pakai untuk menghantar mereka memasuki dan mengalami masa depan. Tuhan pun mengukerahkan kebijakan, menggerahkan kesabaran, sukacita, penghiburan bagi kami sekalian. Tuhan Allah Bapa. Secara khusus kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat-saat ini masih harus berupaya untuk melepaskan diri dari bermacam pergumulan hidup. Tuhan pimpin mereka, terangi hati dan pikiran mereka, sehingga apapun bentuk solusi yang mereka dapati tidak akan pernah jauh dari yang Tuhan rancang, yang Tuhan ajar, dan Tuhan kehendaki. Bagi penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan, baik yang terjadi di gereja-gereja maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan menguasai kami. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang pada hari-hari ini sedang menjalani latihan yaitu di lingkup TNI. Tuhan pimpin mereka, sertai mereka, berkati mereka, anugerahi kekuatan, kesehatan, sukacita, penghiburan, kemampuan, untuk menghayati setiap didikan, setiap rancangan yang mereka peroleh. Demikian juga bagi segenap anggota keluarga yang beberapa saat harus mereka tinggalkan. Tuhan lindungi, Tuhan anugerai sukacita, anugerai penghiburan, Tuhan jauhkan mereka dan kami semua dari hal-hal yang Tuhan tidak menghendaki. Ya Bapak, inilah doa dan syafaat kami, kami serahkan segenap hidup dan kelanjutan hidup kami hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk menyatakan doa yang demikian. Rantung Bapak Ibu serta saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan ungkapan sukacita kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Sebelum kita menyerahkan persembahan Yang sudah kita persiapkan Adapun Nats pembimbing Sebagai dasar kita menyerahkan persembahan Terambil dari Amsal 3 Ayatnya yang ke-9 Yang demikian Muliakanlah Tuhan Dengan hartamu dan dengan hasil Pertama dari segala penghasilanmu Mari kita pujikan Dari Gedung Pasamuan Jawi, 102 ayat 1 hingga selesainya persembahan, kita kumpulkan. satukan hati dalam doa untuk menyerahkan persembahan minggu hari ini syukur padamu ya Allah yang maha kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan inilah persembahan kami Tuhan walaupun dikit Tuhan engkau kami percaya Tuhan engkau telah menerima persembahan kami persembahan kami ini Tuhan dengan baik ya Bapak biarkanlah persembahan ini engkau sempurnakan saja Tuhan di dalam namamu dan biarkan menjadi berkat bagi kami Tuhan agar kami bisa bisa memberikan berkat lagi juga Tuhan kepada orang yang pada sesama kami inilah Tuhan doa kami Tuhan biarlah Tuhan apa yang menjadi persembahan kami ini Tuhan sungguh kami Berikan Tuhan ini dengan ketulusan hati. Terimalah Tuhan persembahan kami. Begitu juga Tuhan, karena kami akan pulang Tuhan dan ibadah kali ini akan selesai Tuhan hanya dalam nama Bapa Tuhan. Kami serahkan di dalam namaMu saja. Hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Saudaraku sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Kita akan kembali melakukan dan melanjutkan segala aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan. Marilah kita lakukan dan lanjutkan dengan lebih bersuka cita lagi, dengan lebih bersemangat lagi, dengan lebih baik lagi. Tuhan menyertakan berkatnya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya undang berdiri. Kita nyanyikan Kitung Pasamuan Jawi nomor 103 Ba'it 1. Siapkan gedung Pasamuan Jawi Nomor. Saudara-saudara, marilah sekarang kita kembali menyatukan hati kita. Kita menghampiri Tuhan, kita memohon, dan menerima berkatnya. nya Tuhan, Allah, Bapa, Sumber Hidup, dan Keselamatan. Yesus Kristus sumber sukacita dan penghiburan, melimpahkan kuat kuasa Roh Kudusnya di dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini sampai selamanya. Amin. dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh. Demikian kita telah mengakhiri ibadah minggu pagi ini dengan baik. Sekali lagi mewakili majelis dan seluruh warga jemaat GKJW Kota Baru Drio Rejo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH atas pelayanan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Yohanes Puji dan keluarga. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan para pendukung ibadah yaitu Song Leader Organis Multimedia, dan juga seluruh kru syuting yang telah meluangkan waktu dan tenaganya sehingga pelaksanaan ibadah bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa penekanan warta tambahan yang akan kami sampaikan yaitu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga gereja yang telah setia memberikan dukungan untuk inventaris sepeda motor GKJW Kota Baru Undirejo. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun baik baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan panjang umur dan kebahagiaan senantiasa. Demikian Warta Jemaat demikian warta Jemaat tambahan yang kami sampaikan. Pada akhirnya kami mengucapkan selamat hari minggu, selamat melaksanakan aktivitas, Tetap menjaga protokol kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.